teman memilih, udah tahu kan kalau tahun 2024 akan ada penyelenggaran event penting yaitu pemilihan umum atau pemilu 2024 Nah untuk melancarkan proses pemilu ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan nih jadi panitia pelaksanaan pemilu akan melakukan pemutahiran data pemilih apa aja sih yang harus kita lakukan jadi nanti akan ada petugas KPU yang disebut dengan Pantarli yang akan datang ke rumah teman pemilih untuk melakukan pengecekan dan pemutahiran atau update data kamu nih atau disebut juga dengan coklit apa sih coklit itu? Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian data pemilih nih guys. Dalam proses coklit ini, teman pemilih sebaiknya sudah mempersiapkan dokumen yang akan dicek oleh petugas KPU. Dokumennya simple kok, cuma KTP elektronik dan kartu keluarga kamu aja. Nah, setelah dokumen kependudukan kamu dicek oleh petugas Pantarli, jangan lupa pastikan kamu sudah menerima formulir tanda bukti terdaftar dan juga stiker coklit yang akan ditempelkan di rumah kamu. Biasanya sih ditempelkan di jendela depan rumah kamu guys. Selain itu, teman pemilih juga bisa nih ngecek data diri kamu secara mandiri melalui website cek dpt Jadi itu guys, yang perlu kamu siapin. Gimana? Udah siap menyebut pemilu 2024?